Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Ok, um, hari ini kita ada lagi unboxing dan produk kita pada hari ini memang istimewa lah Dah lama saya dapat tetapi baru sekarang ada masa nak buat lah Ok, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekan buton subscribe Dan kalau anda dah subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya Ok, jom kita lihat apa yang ada pada hari ni Berat dan kotaknya besar so kalau anda ada baca title, anda tahulah model ni apa tapi sebelum tu, jom kita lihatlah. lah ok ha. dah tak boleh nak jual blaster kan nah, kita jual alat muzik pula, kita jual violin haa nampak tak ini memang produk yang betul betul betul betul betul rare lah kalau anda berpeluang untuk dapatkan pre-order, try dapatkan satu dan sekarang memang dah tak ada lah slot dia dah memang takde ada kalau lah dikatakan uh, ada lagi so pastikan anda dapatkan model ini ya eh. okey kemudian kita keluarkan dia daripada kotak Uish memang beratlah oi uh. oh uh. huh. oh ha okey keluarkan dia daripada plastik Wah, macam ni lah unboxing, kita tunjukkan apa yang anda akan dapat daripada box dia sampai isi dia kalau anda rasa boring, anda rasa hai, apalah Sean ni buang masa dia nah, kalau macam tu gunalah pattern skip Pattern skip tu kan ada ok, so ini memang adalah kotak Oh, cantik kotak dia, kalau anda boleh nampak lah, tengok dia bersinar-sinar Memang kotak Weilin yang betul lah huh, Siap lagi ada pemegang Dan brand ni daripada apa Saya tak sure lah model Blaster ni brandnya apa Sebab kotak tu seperti anda lihat Memang kosong lah Tak ada tulisan apa-apa Dan dia kotak Weilin macam ni je So dia ada strap lagi yang anda boleh bawa Haa, kita lihat 1, 2, 3, 4 Haa, kualiti dia consider cantik lah walaupun maybe ada cala-cala sikit tapi saya rasa dia ada satu lapisan uh, plastik ataupun layer protektif lah maybe boleh koreskkan dia apa tak sure ah cuba kita lihat satu lagi wow so inilah model ah model Tomigan kita panggil Tomigan lah so ha kita buang, saya buang Itu letak tepi So ini adalah apa yang anda akan dapat Daripada set lah Set dia sebenarnya um, Ada 1, 2, 3 Consider 3 package So yang basic package dia Anda akan dapat Mac untuk Set uh, set untuk Mac punya Artinya anda dapat Mac Lepas tu uh, macam ni lah Yang ni blaster dia Dan Ada bat. Ha, itu Mac punya set Lepas tu dia ada drum punya Artinya selain daripada Mac, dia ada drum So drum, kalau drum anda dapat ini Ini pemegang dia ni. Bukan ini yang lain, ini untuk Mac saja Dan blaster Dan kalau apa yang anda lihat di sini Ini adalah full package ha, Sorry, Drum tu anda akan dapat yang ini ha, Daripada besi Siap dia ada ini Dia ada thread 14mm Kalau drum lah, kalau drum anda dapat ini ini, ini, ini dan ini Tanpa inilah, lah, tanpa Mac Dan ini adalah full set Haa, panjang betul Ini adalah full set Siap dia punya violin ha, Dia dalam full set ni, dia memang bagi Mac, dia bagi drum Dia bagi yang ni uh, untuk Mac punya, untuk drum punya So anda sukalah Kalau anda nak Mac, anda pasangkan jenis yang Mac Kalau anda nak drum, anda pasangkan jenis yang drum So, dua-dua ada Okay dan kita sambil-sambil tu, kita tengok apa yang dia bagi di sini. So, charger yang biasa ni 7.4. Dan battery pun 7.4 dengan menggunakan XT30. Connector XT30. So, dia punya ni memang XT30 punya connector lah. Lalu, dia ada bagi satu um, plastik punya mazel head. Wah, colour dia dah tanggal lah. Ni sepatutnya dia warna hitam ni, nampak? Lepas tu dia spray. Bagi silver. Haa. <laughs> macam ni. Haa. Cemil mata hitam. Ala-ala mafia kan. Kalau anda memang mengenali Tommy Gun ni daripada filem-filem mafia. Ha. Macam tu lah. Dia siap bagi cermin mata hitam lah. So anda boleh lah match. Pakai macam ni. Barulah. Maco kan. Barulah. Mantap. Ha. Lepas tu apa lagi. Okay. Dia ada satu. Haa. Uh, tag lah, maksudnya dia punya tag, ada number, number series lah ni saya rasa ok, so dan ada satu lagi ni tepingan apa, saya tak sure, dia besi dan ada dua screw. Screw ni untuk ikatkan dia punya bud lah ok uh, saya try tukar angle, lepas tu kita tengok secara lebih detail lah, jom Okay, so ini dia. Kita lihat secara dekat video ni agak panjang lah sebab nak perkenalkan satu-satu part kan. Jom kita lihat daripada Mac dulu lah. Okay, Mac dia um, macam ni. Daripada plastik. Ay, nylon lah bukan plastik. Quality biasa-biasa saja Dan kalau anda lihat di sini dia ada tulisan lah. Dia tulis Auto Olinens Co. Made in USA. Tetapi disebabkan um, set yang ni memang full set lah Saya memang minat dengan drum lah So saya akan tunjukkan lebih uh, untuk drum punya Mac satu Oh berat tau Ini dia punya bat uh, Berat memang berat Tapi dia diperbuat daripada uh, nylon ataupun plastik Dan rasa berat dia saya rasa dia ada tambah pemberat besi bersih dalam ni dan kepingan belakang ni dia metal besi hitam ni. Cara masukkan bateri nah, sebelah sini, right tengok lagi. Wow dia punya drum mic ni. Wow oh. seketul ni memang besi lah saya rasa. Sini besi. Oh memang sini besi. Sini masukkan dia punya Ciavo Tapi tetap je okay. Wah ini berat dia berapa Nanti dah timbang Ini saja. Okay. Uh, ini adalah Pesih juga uh, Puffer ataupun outer bearer Kalau anda tukarkan menggunakan um, Drum Patut anda kena tukar ini lah Sebab sekarang dia Punya blaster oh. Yang ni ini pun besi juga Ok Kalau set up macam ni Dia sepatutnya untuk Mac Tetapi kalau anda nak drum Anda kena Tukarkan yang ni Dan masukkan yang ni lah Dia punya hand grip ni Ha macam ni Dia kena buka yang ni lah Buka Pasang Ha barulah berjaya kan Ok So aksesoris dia memang seperti tadi Ini cermin mata keselamatan Kalau anda nak main, anda pakailah cermin mata keselamatan yang lebih sesuai lah. Ini cermin mata hitam ni untuk bergaya dia Battery yang dia bagi uh, XT connector XT30 untuk 74 volt. Dia ada bagi yang ni, skru untuk ikatkan part dia Ada yang ni, dia punya plate untuk pasangkan pada bodi dia Charger dengan Nylon punya uh, Muzzlehead lah Ok, itu saja yang ada Dan dengan kotak dia lah Memang perasaan ni tangan ah eh, kotak dia Free, sedap Ini memang dibuat khas lah, built, custom build lah Untuk model yang ni So, kalau anda nak bawa dia pergi Mana-mana, anda bawa dengan ni je Cukup bergaya Perlihat hmm, sikit Kualiti uh, dia memang Nanti dia ok lah. Saya tak pandai lah alat muzik ni Tetapi tengok memang Barang bagus lah Alright so uh, Sebelum kita sambung balik Saya rasa saya pasangkan part dulu Yang bahagian depan ni Saya tak nak tukar uh, Sepatutnya kalau tukar macam ni dia lebih berjaya kan Tetapi saya rasa cukup lah Sekadar yang ni dulu sebab Nak uh, testing je ok, pasangkan uh, bat dia mudah saja yang pakaikan baterai ni masukkan wire dia sampai ke hujung ok, keluarkan dia pada hujung ni lepas tu yang sini ikat lah dia punya skru lah so dia ada bagi dua skru satu panjang, satu pendek yang panjang di bahagian belakang dia menggunakan, ini panggil apa? Phillip lah. Masukkan saja untuk ikatkan dia. Dan satu lagi takde panah. Warna kayu dia ada tiga tiga jenis dan yang ini yang warna gelap lah. Saya suka yang gelap-gelap. Ada warna terang sih. Okay siap, ni belakang ni bolehlah masukkan bateri ya. so sebelum yang tu, kita bagi close up sikit, uh, untuk drum mic dulu, so seketul lah drum mic yang ni, dia ada tulisan sikit kat sini, kalau nak boleh nampak dan juga di sini ini tak boleh nak pusing takde apa, dummy saja. dan kalau belakang ni, dia ada satu clip lah, ha, ni tempat dia untuk slot in kan di bahagian sini dia slot in, baru dia boleh clip Okay. Dan kalau anda nak lihatkan blaster dia Ini depan Ini dia ada bagi uh, sling point Untuk sling besi Ini pun memang daripada plastik lah. Dia bukan kayu betul lah. Cuma yang ini uh, daripada besi Ataupun kalau anda nak tukarkan yang ni, Kalau ni dia ada gigi Okey, boleh tukar Ini memang daripada nylon Ini besi dan kalau anda boleh lihat dia di belah dalam ni, dia punya silinder sini dulu. Ha, ini adalah mag release. Tolak ke atas untuk releasekan mag dia. Nampak di sini. Ini tempat dia ikatkan mag tulah. Anda releasekan dia. Ini lebih besi dan full auto di sini. Kalau single, tolak ni ke sebelah sini ni fire selector. Uh, ini safe safety mechanism. Fire dengan safe. Dan di sini tempat untuk lekatkan. Uh, Inilah kalau anda nak dekatkan yang ni Okay, di sini Dan juga ada tulisan sikit Walaupun ni nampak cantik ah kayu dia Tapi dia bukan kayu betul lah Okay, di belakang ini adalah kepingan besi ya nampak? Kepingan besi Ini pun sling besi Di sebelah sini juga ada tulisan lagi Dan ini memang dia bergerak lah, dia ada back. Magprime saya tak sure, nanti saya test Alright, so, sekarang saya masukkan uh, Mac dia Mac dia kena slot in lah okay, Mac dia memang berat sebelum itu Kita timbang dulu Mac dia Mac dia sahaja seketul ni Wah 1.045 Mac ni saja seketul Sudah 1 kilo. Patutlah <laughs> berat okay, kita Masukkan slot in. Ini anda kena pastikan dia betul-betul dah terklip lah. Kalau tak, dia jatuh kena kaki Boleh hmm. nangis tiga hari, tiga malam Wow Wah. Wow, sudah pasang ni memang sangat berat oh. Ok um, Sekarang kita nak masukkan bateri Bateri yang dia bagi 7.4V 74 volt ni uh, saya tadi adalah try-try sikit dia rasa nya tak berapa sesuai lah untuk uh, semi Untuk semi saja auto memang ok sebab dia macam kurang sikit lah uh, Dia macam sangkut-sangkut sikit mungkin dia tak cukup power Ataupun bateri yang ni belum charge saya tak sure Kalau anda ada bateri 11 volt, masukkan bateri 11 volt terus Ok kita try masukkan uh, 7.4W dulu Kita lihat perbezaan dia dengan 11 lah Ok sekarang ni 7.4W dah okay. oh alright, kalau safe, wah berat lah. menyesal masukkan ni lepas tak payah nak tunjukkan ni dulu ok, kalau safe, dia memang tak boleh nak tembak lah kalau fire, tolakkan ni ke sini full auto, tengok belah ni. buatlah so sekarang saya bagi 11 volt. Kita tengok ini 11 voltlah. Connector XT30 juga. So 7.4 volt dia macam kurang sikit lah, feel dia, kurang sikit. Ha, ini kalau 11 voltlah up dan kita buat FPS testing ok, masukkan bateri kita dan masukkan balik, macam ni je huh. cantik lah design ni alright oh. dengan blaster, dengan mag yang berat ataupun drum mag yang berat ni, berapa kilo dia jadinya aduh, tak boleh lah dia, dia dah sangkut kat bahagian bawah ni Ke, <laughs> Macam ni Ah, ini boleh Hoho 3.5kg Ah, patutlah berat Antara plaster yang paling berat lah saya rasa so far Ok menarik menarik So tempat masukkan gelboard dia di sini eh. Dia macam susah sikit Ah, boleh pun Wow dia boleh terus keluar So ni kena jaga-jaga nanti hilang nanti ha, Masukkan dia hubung kat sini Dan tutup balik Kalau nak release mag tu Nak release mag ni Inilah kena tarik Okay Tarik ni nampak Tarik Keluarkan dia ha. Kalau nak tengok Gaya mag Ni mag Sama Dia ada aloe yang ni kan ha, Slot in sahaja ha, Macam ni ha, Inilah gaya mag Tommy kan, gaya Mac ada yang suka jenis Mac begini kan, tapi macam gaya Mac ni kekurangan sedikit lah bagi saya, dia tak cukup mengancam lah. Pakai drum lah, baru panggil Tommy kan, macam tu Alright, cuma sekarang kita pergi kepada uh, FPS testing dan selepas eh pergi kepada close up dan selepas tu kita pergi kepada FPS testing dan sebelum berakhir uh, session yang ni kita tim uh, ukur sikit Jumlah kepanjangan dia berapa? consider 80cm lah jumlah panjang dia 80cm ok Okay, so ini saya dah masukkan gel ball ah. So, gel ball dia uh, ini 7 ke 8mm punya gel ball. So, kalau anda tekan dia memang pecah Tak bahaya lah. Alright. So, kita masukkan dia kepada plaster. Berat. Oh, semua benda-benda ni berat-berat. Okay. Pastikan dia dah lock lah. So, try sekali lagi. Mac Prime memang tak ada. So, kalau tak ada Mac Prime, kita kena shoot lah kita kena shoot dulu lah. alright kita teruskan uh, kita terus kepada auto sajalah jom kita lihat lah. ni bateri 11.1 volt ok so uh, rate of fire dia 13 biji dapat 224 ke wah uh, Wah, macam tak apa-apa, tepatlah. Jom kita sekali lagi. Alright, dia macam tak apa-apa nak feeding ya. Eh. Okay, so kalau ikutkan di sini dalam dua satu dua dua lah. Ah, dua-dua lah Maybe dia baru lagi So, dia tak apa-apa nak smooth So, dia macam kurang sikit fit dia Let's Try lagi Ah, okey Dia memang baru lah tu, dia kering dalam tu Ah, round dalam 200 ke 220 fps Okay guys, so Macam mana dengan performance kita punya Tommy ya? Oh Memang menarik lah, menarik gila lah Bagi saya lah, dengan perasaan di tangan Yang berat Cuma uh, itulah, tadi maybe masih baru So dalam uh, drum mag dia kering That's why dia punya feeding mula-mula tu dia macam sangkut-sangkut sikit kan Tapi selepas yang tu dia dah ok Dan satu mag yang ni uh, at least boleh masuk dalam 1000 ciawboh At least lah uh. Sebab tebal dengan besar Okay Perasaan di tangan memang The best lah sebab berat Memang sangat berat Sebab disebabkan di sini pun dia ada bagi pemberat uh, Drum ni pun memang berat Dan di depan ni pun ada pemberat juga Cuma kalau anda masukkan uh, yang ini Dia tak adalah berat sangat Dia dah kurang sedikit Dan pegang macam ni pun best jugalah Finishing memang consider ok Memang consider ok Cuma satu lah kalau semua pak yang ni betul-betul kayu itu memang antara yang terbaik lah cuma dia bukan dia nylon saja. ok tapi kalau nak untuk sekadar simpanan ataupun untuk bawa ke game pun memang sesuai ya ni masukkan bateri 11W huh memang puas hati ya kalau memang anda berpeluang lah untuk buat pre-order sekali lagi untuk model yang ni katakan model ni ada dibuka untuk pre-order lagi so pastikan anda dapatkan model yang ni dengan dia punya Violin uh, box ataupun casing tu kan memang uh, menarik gila lah bagi saya dan unit ni saya rasa saya simpan lah adalah blaster yang ketiga saya blaster yang ketiga ah dan yang lain memang tak minat lah sangat nak simpan Yang ini istimewa betul-betul istimewa so saya akan simpan alright saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini kalau anda berminat untuk uh, Pre-order model ni ke ataupun nak tahu lebih lanjut pasal yang ni, try lah tengok-tengok link-link di description di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan butang lonceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami lah. Alright, sampai di sini saja kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastmania. Bye-bye.